Assalamualaikum sahabat semuanya Jika anda bertanya Bagaimana kita kaya dengan cepat Maka jawabannya adalah Kita harus Melek keuangan Dan jangan lupa anda tetap bekerja Tetapi Bukan seberapa banyak uang yang anda hasilkan Tapi Seberapa banyak uang yang anda simpan Dan itu merupakan Kutipan dari salah satu Tokoh terkenal lalu apa saja sih tipnya? Nah, aturan pertama adalah Anda harus mengetahui perbedaan antara aset dan liabilitas serta membeli aset. Dalam motoran aset ini, kalian harus pintar membedakan yang mana angka debt. Hal tersebut berguna untuk Anda bisa membedakan yang mana aset. Kemudian, apa sih definisi aset dan liabilitas? Kita... Dikutip dari Investopedia. Aset adalah sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat di masa depan. Yang Anda sudah mengetahui apa dari kata aset dan kata kunci lainnya adalah aset memasukkan uang ke kantong Anda liabilitas mengeluarkan uang dari kantong Anda dan pola arus dari kas aset yang seharusnya adalah sebagai berikut berikut saya lampirkan untuk memberikan petunjuk kepada kalian semua nah teman-teman ini pola arus aset yang harus kalian ketahui kemudian dari pola aset yang kita paparkan maka jika pola keuangan anda adalah menghabiskan semuanya yang anda peroleh kemungkinan besar bertambahnya uang hanya akan berbuntut pada bertambahnya pengeluaran anda orang bodoh dan uangnya adalah pesta maka dari hal tersebut pintar-pintar mengatur keuangan Anda. Saya sendiri juga heran, seseorang bisa sangat terdidik, sukses secara profesional, tapi buta keuangan. Terima kasih banyak.